Halo semuanya kembali lagi di channel Ananda Zybera dan di video kali ini saya akan lagi-lagi menggunakan Toyota Avanza tetapi tahun 2020 kalau kemarin kan tahun 2012 sekarang tahun 2020 untuk dicoba di jalan bertanah dan menanjak oke kita masuk ke sini seperti biasa tempat legend <laughs> yang pertama kurang mundur dulu kita coba lagi yoi bisa <laughs> oke okay, mantap ya bisa sekarang kita coba lagi dari sisi yang sebelah sini siap-siap, waduh, goncangan, nggak bisa nggak bisa, tadi ada goncangan, mundur mundur, susah susah, ya, ya susah susah ya berhenti berhenti cuma cuma nyangkut lagi gearboxnya. capek hati lama-lama. <laughs> ya Allah, <laughs> nyangkut, nyangkut lagi. Ini temen banget ya nyangkut nyangkut ini. Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini uh, percobaan kedua yang dari sebelah sini gagal ya. Yang dari sana bisa yang dari sini susah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.